وقولوا قولا سديدا اصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعد فإن أصدقى الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulli dhalalatin finnar kaum muslimin dan muslimat alikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita berpermukaan di dalam sebuah majelis ilmu untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran terkait dengan keutamaan puasa. Ini adalah majelis ilmu duduk di masjid, rumah dari rumah rumah Allah itu salah satu kebahagiaan untuk seorang Muslim dan Muslimah. Bu'anugrah. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala memujinya dan menyanjungnya untuk hal tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang berberkah membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat sebagai Majelisul Ilmi Majelis-majelis ilmu Riyadul Jannah taman-taman Sorga, alaqa halqa Dikir, yang kita berharap pahala-pahala yang baik isihi Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut Dunia ini negeri untuk beramal, tempat persinggahan, tempat kita mempersiapkan bekal, guna melakukan perjalanan ke negeri kekal abadi, rumah kita yang sebenarnya, kampung halaman kita. Itulah negeri akhirat. Kalau kita tidak hiasi dari kehidupan dunia ini dengan hal yang memperindah ibadah kita di dunia yang hal yang menjamin keselamatan kita di akhirat, maka itu tentunya adalah kerugian yang sangat besar. والعصر demi masa sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman ramal salih dan saling berwasiat dengan kebenaran serta saling berwasiat dengan kesabaran. Untuk memasuki bulan Ramadan, kita perlu mempelajari dari pikir terkait dengan Ramadan itu. Dan jiwa itu perlu ditata, perlu dibangun dan dipersiapkan guna menyambut hari-hari yang sangat agung dan sangat besar dalam kehidupan untuk melewati kesempatan-kesempatan yang belum tentu kesempatan itu berulang. Kita subhanallah ya, melihat di Hari ini ada dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, orang-orang yang kita kenal namanya, tidak diberi kesempatan hidup hingga hari ini. Meninggal di tahun ini, dan kita juga tidak ada yang tahu apakah kita masih sampai ke bulan Ramadan ini telah mendapatkan Ramadan, apakah masih mendapat Ramadan yang akan datang atau tidak, tidak ada yang tahu akan hal itu tapi kita selalu berharap dari rahmat Allah subhanahu wa, wa ta'ala memohon dari karunianya semoga kita disambung kepada bulan Ramadan dan selalu diberi kesempatan dan kehidupan guna memakmurkan kehidupan akhirat kita Makanya, dari kebiasaan yang berjalan di tengah para ulama, mereka menggunakan kesempatan dengan sebaik mungkin guna menyambut bulan Ramadan itu. Ini dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga. Dicontohkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, dijalani oleh para ulama dari masa ke masa. Hanya saja, memanfaatkan Ramadan itu, kita perlu mempelajari pikihnya, perlu memahami dari dasar-dasar tuntunannya. Maka, di tema kajian kita ini. Saya akan menjelaskan ayat-ayat yang -ayat. kita akan baca dari beberapa tafsir para ulama. Apakah Tafsir Al-Bagawi atau Tafsir Ibn Taala, dan selainnya, khusus di pembahasan keutamaan puasa bukan di seluruh pembahasan terkait dengan hukum-hukum seputar puasa. Karena itu, karena pembahasan hukum-hukum itu perlu uraian lain dan perlu pembahasan. Ya, Alhamdulillah bagi siapa yang ingin masuk ke bulan Ramadan, ingin mengkaji, lebih mendalam di dalam hal itu, banyak sekali dari Pelajaran-pelajaran yang terekam Bisa didengarkan di dalam hal tersebut Atau mungkin ada yang Besok mau hadir di pelajaran Kitabu Siam Kita akan mengkaji Buku Kitabu Siam Karya Imam Al-Piriabi rahimahullahu Ta'ala Terkait dengan Hukum-hukum seputar puasa salat malam dan bagaimana menghidupkan Ramadan Berasal dari hadith hadits Rasulullah SAW Dan jejak para as-salaf rahimahumullah Dan kita perlu bekal-bekal itu Agar supaya Ada segala sesuatu itu kita berpijak di atas ilmu Baik, sesuai dengan kesempatan Saya akan menjelaskan beberapa ayat Ayat-ayat yang paling mendasar, yang paling pokok di pembahasan Ramadan, di hukum-hukum tentang puasa, itu tentunya di surah Al-Baqarah. Tapi saya di sini akan membahas ayat-ayat terkait dengan keutamaan puasa. Mungkin kita akan menengok juga. Beberapa ayat di surat, atau ayat di surat at taubah ayat di surat Tahrim, ayat di surah Al zumar ataupun ayat di surah Al-Haqqah, kalau masih ada waktu di dalam hal itu. Dan ada beberapa ayat lain, insyaAllah kita akan jelaskan, keterkaitan-keterkaitan keutamaan terkait dengan puasa pada ayat-ayat itu. Ya. Yang pertama ayat-ayat di surah Al-Baqarah Ada dua tempat dari surah Al-Baqarah Yang ingin saya jelaskan Di sini terkait dengan ayat-ayatnya Yang paling pertama itu Adalah ayat yang Merupakan rujukan pokok Sudah menjadi pembicaraan manusia Tumpuan hukum terkait dengan puasa ini di bulan Ramadhan itu ayat yang ke 183 dari surah Al-Baqarah. Aladzabilillahi minasyaitonilrajim, ya ayuhanaladin amanu kutubaleikum syam kama kutubalaaladin minqablikom laalakum tattakun. Orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian itu bertakwa supaya kalian bertakwa baik kita mulai dari ayat ini sebelum membaca beberapa ayat setelahnya jadi ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan seruan keimanan. Ya ayuhal amanu. Wahai orang, orang yang beriman. Itu ada kaedah tafsir ya disebutkan oleh Ibn Mas'ud dan selainnya. Raji Anhu. Kata beliau kalau kamu berdengar di dalam Al Quran ya yuhalladina amano wahai orang, orang yang beriman baca lagi dihisamak maka pasang baik-baik telingamu setelahnya itu hanya ada dua perintah Allah perintahkan atau larangan Allah larang dari ya yeah. Jadi begitu dipanggil ya amanu. Wahai orang-orang yang beriman Kita jangan menoleh ke kanan atau ke kiri Banyak orang lain yang dimaksud ya. Kalau kita tidak merasa terpanggil Dengan seruan tersebut Maksudnya itu masalah besar untuk kita Mana keimanan itu Ya. tapi ini seruan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Makanya, pengagungan para sahabat itu indah sekali. Pasang baik-baik pendengaran, kita punya kepentingan di sini, punya kepentingan. Dia harusnya menganggap dirinya yang dimaksudkan di dalam ayat. Ketika dia dipanggil. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi menunjukkan bahwa. Keimanan itu. Ada amalan-amalan. Ada ucapan-ucapan. Keimanan itu. Ada hal. Ada. Kewajiban-kewajibannya. Ada konsekuensi-konsekuensinya. Ada dasar-dasar keabsahannya, ada cabang-cabangnya, ada kesempurnaan-kesempurnaannya. Karena berbagai bentuk keimanan di dalam Al-Quran. Panggilan untuk orang-orang yang beriman, pekerjaannya orang yang beriman, ujian untuk orang yang beriman, dan semisal dengan itu. Maka ketika dipanggil, ya ayuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini pasang baik-baik pendengaran. Itu ada kerinduan ya, dipanggil seperti itu. Untuk seorang mukmin Ini subhanallah, anugerah Allah, nikmat dari Allah. subhanahu wa taala. Dia merasa seperti itu. Iya. Karena itu makna-makna keimanan itu besar sekali dalam kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ajarkan pada anak-anaknya mencintai Abu Bakar dan Umar Ini mencintai Abu Bakr umar. Sebab itu, bagian dari keimanan, mereka ajarkan kepada anak-anaknya, bertutur kata yang jujur. Iya. Cabang-cabang keimanan itu sangat indah sekali. Sesuatu, hati itu kalau sudah terikat dengan sesuatu, dia merindukan sesuatu itu. Dia mencintainya. Dia mencintainya. Maka itulah. Dengannya kita itu selalu mengontrol hati kita. Ya kalau sudah dekat Ramadan. Lalu. Hatinya itu selalu rindu. Bersiap untuknya. Nah, ini. Hati bukan sembarang hati. Tapi kalau dia nggak ada perhatian terkait dengan hal tersebut. Dia tahunya Ramadan itu nanti begitu manusia. Habis sholat isya, rami di masjid. Oh ini sudah sholat tarawih ya? Satu Ramadan apa besok? Baru dia tahu besok Ramadan. Iya. Yeah. Seperti tamu datang begitu sudah datang tamunya dia masih belum tahu bahwa ada tamu padahal tamu ini ada datang itu selalu ada waktunya setiap berlalu 11 bulan pasti tamu ini datang berlalu 11 bulan pasti dia datang jangan dia bilang oh saya nggak tahu ada tamu mau datang nggak ada kata seperti itu itu kadang kita harus Lihat dari etika kita sendiri, dari akhlak kita sendiri. Kalau tamu ini sebelum datangnya, kita sudah siapkan untuk menyambutnya, kita persiapkan hal yang besar untuk hal itu, maka itulah orang yang paling memuliakan tamu dan paling beruntung. Apalagi tamu ini datang dengan berbagai keberkahan, berbagai kebaikan. Ya. Bisa aja saya, misalnya, datang ya satu tempat. Saya sudah banyak siapkan hadiah, tapi saya lihat tuan rumahnya mukanya masam-masam semua. Misalnya, akhirnya hadiah saya nggak jadi keluar karena saya lihat mukanya masam begitu, atau datang kayak tidak ada perhatian. Itu bahasa-bahasa ketaatan kadang Dibahasakan seperti itu oleh para ulama Supaya kita menata diri Sama dengan salat lima waktu ya salat lima waktu itu lebih besar daripada puasa Lebih besar daripada puasa Itu kata Ibnul Al-Qayyim sholat lima waktu itu Itu bagaikan perjamuan Allah untuk hamba-hambanya Lima kali sehari Diundang Dijamu Coba bayangkan kalau dia datang ke masjid, ya, di perjamuan, perjamuannya ini dengan berbagai keuntungannya. Sebelum datang, orang yang datang paling awal dapat hadiah, dapat keberuntungan. Ketika masuk di dalam berbagai kebaikan, berbagai keberuntungan, sisa diambil sendiri. Tapi ada juga yang datang sholat, malas-malasan, datangnya paling terlambat. ya Orang-orang mengambil hadiah, dia cuma ngantuk-ngantuk saja. Karena kadang, sholatnya, pikirannya kemana, sholatnya kemana. nggak berhubungan. Ibadah-ibadah itu kadang kita perlu merenunginya. Sebagai sebuah nikmat dan anugerah dari Allah. Karunia, yang harusnya kita sambut dengan baik. Jadi begitu dipanggil, Ya Yuhalladina Amanu, wahai orang-orang yang beriman, putih balik diwajibkan atas kalian berpuasa. Ditegaskan dulu kewajiban. Ya. Dan ini pokok di dalam beragama. Lalu saya tanya-tanya, kenapa diwajibkan? Beragama itu bukan untuk hal itu. Beragama itu adalah al khudu wa-Taslim Mendengar Merendah diri Dan penuh penerimaan. Itu agama. Kami dengar dan kami taat Itu dalam beragama. Jadi hatinya itu selalu diikat. Perintah-perintah itu dengan aturan syariat. Aturan pada puasa ini kutiba alikmul siam telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Akhirnya dia mengikatnya. Dia tahu ini wajib atas dirinya. Kalau tidak dia laksanakan dia akan memikul dosa. Wajiban ini kalau dia tidak kerjakan dia tidak terlepas dari tanggung jawab. Itu kewajiban namanya. Itu enggak ada masalah. Biasakan diri. Dalam beragama kita senang untuk memikulnya. Memikulnya. Ya, ini pembelajaran ya Dari ayat ini. Barulah setelah diterangkan kewajiban. Umat Islam ini. Diberi tiga hiburan. Tiga pembesar hati setelahnya. Tiga hal yang membesarkan hati, meringankan mereka, dan mereka bergembira dengannya. Pembesar hati yang pertama. Kama kutiba ala ladina mingqobadiku. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya kalau kita dengar ini puasa wajib, kan berat ya? Wajib. Ya. Misalnya ada anak di hukum sama gurunya dia sendiri ya. kamu dihukum terlambat akhirnya dia diperintah kerja apa begitu tanggal berapa disuruh mengupel nah, <laughs> menyapu seperti biasa kita di sekolah-sekolah dulu ya baik ternyata setelah itu dia masuk ke kelas dia dapati teman-temannya juga seperti itu. Disuruh membersihkan, mengepel karena terlambat juga. Ini kira-kira hatinya gimana? Jadi ringan, oh rupanya bukan cuma saya yang dihukum. Ya kan begitu? Ya. Itu ringan. Tapi kalau dia menganggap dirinya sendiri, biasanya berat. Jadi ini puasa ketika didengar, telah wajib atas kalian puasa. Biasanya jiwa itu berat. Tapi begitu diterangkan telah diwajibkan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, ah menjadi ringan Oh rupanya ini bukan kewajiban pada kita aja. Ini berlaku juga di umat-umat lalu. Di umat-umat para nabi dan Pak rasul yang terdahulu sebelum kita umat Islam. Kita umat Islam ini umat yang terakhir di atas muka bumi. Umat yang ke-70. Umat Islam ini umat yang terakhir dan umat yang ke-70. Karena itu, Syah dari Nabi Wasallam beliau bersabda, dalam hadith Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, Muawiyah bin Haida, Rasulullah Wasallam bersabda, Antum tufuna sabiina ummah, antum afdaluhah wa akramuha ala Allah Ta'ala. Kalian umat Islam itu menggenapkan 70 umat. Dan kalian adalah umat yang paling afdal dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan umat Islam ya. Sampai Nabi Shallallahu alaihi bersabda, "Nahnul akhiruna jannah." Kami adalah umat yang paling terakhir, tapi umat yang paling pertama masuk surga. Paling terakhir, tapi yang paling pertama masuk, masuk surga Iya. Jadi begitu disebut, puasa ini wajib atas kalian, tapi kewajiban puasa ternyata sudah ada pada umat-umat sebelum kita. Ada mereka diwajibkan puasa juga. Nah ini akan menjadi ringan. Menjadi ringan hal ini atas diri kita. Apalagi kalau dibahami makna yang lain. Kalau setiap umat atau umat-umat yang telah lalu juga berpuasa, ada syariat puasa, berarti syariat puasa ini bukan syariat sembarangan. Bukan syariat sembarangan. Syariat puasa ini pasti syariat istimewa. Makanya ada di umat-umat yang telah lalu, dan umat ini diistimewakan juga dengannya. Karena itu Nabi Wasallam pernah berkata kepada seorang sahabat dalam hadits riwayat Mustad Imam Ahmad. Kata beliau, alaika bisawm, fainahu lamitlalahu. Tendaknya kamu berpuasa. Karena puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Jadi ini sesuatu yang sangat istimewa. Ini membuat umat Islam itu bergembira. Untuk seorang mukmin kegembiranya sudah dua ya. Dia dikasih perintah, mukmin itu gembira dengan perintah. Apa saja? Sebab ini tantangan keimanan. Kalian dengannya dia ingin meningkatkan keimanannya. Diwajibkan pun gak ada masalah bagi dia. Tapi kalau asal tabiat manusia, biasanya kalau diperintah itu berat. Asal tabiat. Nah, itu indahnya agama kita. Makanya agama ini syariatannya itu mudah. Jangan bilang oh, puasa itu berat. Menahan nahapar dahaga dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Ya. Yeah. Itu berat dihitungan siapa. Tapi kalau. Syariat puasa itu sendiri. Itu bagian dari agama berarti itu adalah kemudahan. Itu adalah kemudahan. Bayangkan dalam 12 bulan, kewajiban kita cuma satu bulan. Cuma satu bulan. Itu pun akan datang nanti pada kelanjutan ayat. Hal yang memperingan menyebabkan puasa ini menjadi ringan bagi umat Islam. Iya. Dan ini dari keindahan syariat ya. Jadi sudah dapat dari keimanannya dia terima pula. Rupanya ini keutamaan ada di umat-umat telah lalu juga. Kemudian di akhir ayat dikatakan. Nah ini pembesar hati yang kedua. Supaya kalian bertakwa. Nah ini manfaat dari puasa. Hikmah dari puasa. Tujuan dari puasa. Puasa itu. Harusnya membuat kita. Semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. puasa yeah. itu harusnya membuat kita semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa itu adalah Anta'mal bita'atillah Ala min minallah Terju' thawab Allah Engkau beramal ketaatan kepada Allah Di atas cahaya dari Allah Mengharap pahala dari Allah, ala nurim min Allah, dan takwa itu adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Karena takut siksaan Allah, dia takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan, tapi menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu. Itu sesuai dengan petunjuk, tuntunan dan aturan dari Allah. Bahkan kalimat La ilaha illallah disebut dengan kalimat takwa. Salat itu juga bagian dari takwa. Puasa, la'allakum tat-taqun. Pada zakat, itu juga adalah bentuk dari ketakwaan. Pada haji, berbekal untuk haji itu disebut dengan Takwa. Ya. semuanya ada kaitannya dengan takwa. karena ibadah-ibadah ini mendidik kita untuk bertakwa sholat ya begitu seorang sudah takbiratul ihram Allahu Akbar maka antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia putus hubungannya dengan manusia dan dia tidak boleh melakukan gerakan apapun di dalam solatnya selain daripada gerakan solat yang disyariatkan. Dia hanya boleh melakukan apa yang disyariatkan di dalam solat saja. Nanti begitu dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi barulah halal apa yang tadinya diharamkan di dalam solat Nggak boleh berbicara tadinya, nggak boleh makan, nggak boleh minum dalam solat itu menjadi boleh lagi dididik ada salat itu berurut ada takbiratul ihram dulu setelah itu membaca surah al-fatihah membaca surah pendek setelahnya kemudian ruku ya sujud duduk diantara dua sujud sujud lagi berdiri nggak boleh dibalik-balik sholat langsung sujud kemudian dia kemudian ruku kemudian sujud lagi harus diikuti aturan. Atakwa itu membimbing seorang mukmin untuk tertata dirinya. Sehingga dia tahu bahwa dia hidup ini bukan untuk malas-malasan. Hidup itu bukan hanya untuk dia makan minum, setelah itu selesai. Hidup bukan untuk dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Tapi hidupnya itu adalah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terikat dengan aturan-aturan dan tuntunan-tuntunan. Nah inilah yang disebut dengan takwa. Ini ada pada sholat. Sama dengan puasa. Kalau sudah terbit fajar subuh, maka haram lagi untuk makan, minum, melakukan hubungan suami istri, Hal-hal yang dilarang, pada puasa sudah berlaku. Hukum-hukum puasa berlaku. Begitu matahari terbenam, baru dihalalkan. Iya, Itu ada urutannya. Sama dengan haji. Haji itu, seorang mulai dulu. Dari Mina di tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah, kemudian tanggal 10, di malamnya, di malam ke-10, Tanggal sepuluhnya dia melempar jamara. Ya, kemudian ada empat amalan. Dia menetap di mina setelah itu tanggal sebelas ya Itu ada urutan tertibnya. Itu melatih, melatih kita menjadi umat yang terdidik, teratur. Makanya yang biasa tidak teratur itu, yang biasa demo-demo, ribut-ribut. Itu tidak terdidik dari umat Islam. Bapak umat Islam itu dari dasar pensyariatannya, itu enggak ada hal-hal yang kacau, ribut, tidak beraturan. Iya. Punya ide, punya saran, punya hal yang bagus ke pemerintah, sampaikan langsung. Bukan dengan cara dia demo-demo demu Dia bicara di atas bimbar. Itu orang yang tidak mengenal ruh Islam ini. Ruh di dalam agama itu enggak seperti itu dia pahami sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ibadah-ibadah yang dia kerjakan, maka itu akan terbentuk kepribadian seorang muslim yang sejati. Nah, itu yang harusnya kita perhatikan dari sifat-sifat orang yang berpuasa. orang-orang yang melakukan rukun-rukun Islam ini. tata tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Ya. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa puasa itu bukan sekedar menahan lapar, dahaga, meninggalkan syahwat. Puasa bukan cuma itu saja. Puasa itu ada melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, memelihara batasan-batasan Allah. Subhanahu wa taala. Itu puasa. Puasa itu ada amalan-amalan hati. Ada amalan-amalan lisan. Ada amalan anggota tubuh. Puasa itu ada ketundukan kepada Allah SWT. Ada dari keikhlasan dan berbagai ketaatan. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan saya. Dari makan dan minum, lalaqum tattakun, Ada hikmahnya, ada maksud kita berpuasa itu. Ada maksud kita berpuasa. Nah itu indah sekali orang berpuasa itu. Ada yang diharapkan, ada yang dia pikirkan. Ini cara berpikir kita ya harus kita perbaiki mindset seseorang itu kalau tidak diperbaiki dengan Baik, dan tidak tata. Maka, kadang itu membuat masalah untuk dirinya. Kadang ada hal-hal kecil, kita perlu menata diri, menata diri, kita latih diri kita. halnya terdengar adan, tiga seorang terdengar adan, apa yang dia lakukan? itu harus dia perhatikan itu hal yang berulang setiap hari bersama kita dalam setiap hari lima kali kita tata diri kita dengar adan itu menjawab adan berdoa setelahnya kita tata ketika mendengar adan suara itu bersegera langsung bersemangat nah boleh ada malas-malasan Wab malas-malasan itu sifatnya kaum munafikin. Harus dia tata dirinya, paling tidak di dalam jiwanya. Dia punya semangat, harapannya kepada Allah itu besar. Dia dengar azan, dia niatkan menjawab seruan Allah, menjawab sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah Nabi, menyambut pahala yang besar. Dan dia sholat untuk kewajiban Pada waktu itu Itu satu satu hal ya Tidak kelihatan Tidak tertulis Tidak ada di catatan itu Tapi itu penataan diri ada di jiwa seorang muslim Harusnya bersama dia Sama kita duduk di majelis ini Ya Seorang yang duduk di majelis seperti ini Pasti berbeda amalan dan pahalanya, itu pasti berbeda sesuai apa yang bersemi di hati kalau dia duduk di majelis ilmu dengan merendah diri pegagungan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadit-hadit Rasulullah yang dibacakan dia duduk di majelis ilmu diambil dari etika-etika dan adab-adab ilmu itu Dia duduk di majelis ilmu. Dia niatkan ibadah. Menjalankan sunnah. Dia duduk di masjid. Dari sholat asar ke sholat maghrib. Dengan niat menunggu waktu sholat juga misalnya. Atau dengan niat iktikaf. Itu pahala lain. Ini kan tidak kelihatan. Tapi itu tidak kita... Itu tidak akan kita dapatkan kecuali kalau kita meniatkannya Harus kita tata hati itu Dua orang masuk, ini sholat dua rakaat sana sholat dua rakaat Sama-sama sholat dua rakaat Tapi yang pertama dia sholat tahiyatul masjid saya Yang kedua dia sholat, dia baru wudhu Tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu juga Pas dia masuk, setelah sholat subuh, misalnya, dia sunnahkan juga dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat dapat tiga pahala, tiga sholat dia kerjakan. Niatnya itu cara berpikir. Itu seorang Muslim itu punya, harus dia kuasai cara berpikirnya seorang Muslim, harus dia pahami. Ada bentuk-bentuk dari cara berpikir seorang Muslim. Iya. baik, saya pernah ada ceramah ya kalau saya nggak salah, judulnya bagaimana seorang muslim itu berpikir nah, itu pembahasan penting sebab itu terkait dengan keberuntungan kita termasuk di dalam menyambut bulan puasa seperti ini jadi jangan sampai seorang itu ketika masuk ibadah-ibadah besar kepada dirinya dia luputkan dari berbagai kebaikan karena dia tidak dapatkan hal-hal yang seperti Ya yuhaladina amanu kama min tattaqun pasti kalian bertakwa. Dipastikan kalau dia berpuasa pasti dia bertakwa. Tapi ingat ya kalau dia berpuasa sebagaimana yang diperintah. Tapi kalau dia puasanya bolong-bolong. Puasanya. Banyak kekurangannya. Tidak sebagaimana yang disyariatkan. Laan lakum tat takun Jangan dia salahkan. Kenapa? Saya puasa tetapi. Tidak menahan saya dari dosa dan maksiat. Iya. Tidak menahan saya dari dosa dan maksiat. Karena. Mungkin dia sendiri tidak benar di dalam puasanya. Tidak benar dalam puasanya. Karena itu banyak pertanyaan di bulan Ramadan, ya. Saat itu kan di dalam hadits dikatakan kalau puasa itu Ramadan datang, para setan dibelenggu. Kenapa para setan dibelenggu? Tapi masih banyak juga yang berbuat dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Ada yang mencuri di bulan Ramadan, ada yang berzina di bulan Ramadan. Bahkan banyak tawuran di bulan Ramadan. Berjudi di bulan Ramadan, bagian anak muda, masya Allah ya, ya daripada kita menikmati lapar, mending kita gunakan waktu untuk main kartu. Asalnya main kartu aja untuk santai. Tapi setelah itu, asan taruhan, akhirnya sudah berjudi. Masuk di dalam apa? Di dalam dosa. Kenapa bisa seperti itu? Padahal syaitan dibelenggu. Ya, Ada beberapa jawaban dijawab oleh para ulama Yang pertama Itu yang saya sebutkan tadi yang pertama Bahwa orang-orang yang dibelenggu syaitan untuknya itu Orang yang melakukan puasa Kalau dia penuhi syarat-syarat puasa itu Ketentuannya Dia jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala padanya nah Itu pasti Syaitan itu terbelenggu untuknya Dan di antara ulama dia mengatakan bahwa itu yang dibelungku adalah setan yang durjana. Pentolan-pentolannya saya. Ada setan-setan kecil masih berkeliaran. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa sebab seorang itu melakukan maksiat, itu sebabnya ada dua. Kadang dari ajakan setan dan kadang dari keburukan jiwanya sendiri. Karena jiwa ini yang tidak baik, jiwanya memang jiwa yang buruk. Ya, karena itu lalat itu ya, lalat perhatikan lalat ya. Dia dapat misalnya makanan yang bagus dia tidak mau di situ, tapi ada makanan yang kotor, itu dia lebih senang di sana berkumpul lihat. Sebab tabiatnya itu senang kepada hal yang hal yang kotor. Iya. Tapi kalau lebah, lebah itu tabiatnya senang pada hal yang baik. Makanya dia tidak hingga, tidak singgah di sesuatu, kecuali sesuatu yang baik saya. Itu seorang harus menata dirinya. Makanya Nabi SAW itu memperumpamakan seorang Muslim, lembut minukan nahlah. Masa lembut mu'min kan nahlah, perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Dia tidak makan Kecuali yang baik Dan yang keluar darinya yang baik juga Yang keluar dari yang madu Obat untuk manusia Dia makan Makan yang baik saja Dari sari bunga Dari hal yang bermanfaat Itu pun kalau dia Hirup sesuatu pada bunga Tidak merusak bunga itu Tidak merusaknya Itu lebah Mumin itu seperti itu kehidupannya iya jadi kita perlu untuk menata diri memperbaiki diri kita dan ini kesempatan ya di bulan Ramadan puasa ini harbiah materosa sekolah kalau dibahasakan sekolah ya memang kita persiapkan diri untuk hal itu kita seorang beraneka-ragam persiapannya. Ada yang sudah lengkap. Ada yang malas-malasan. Ada yang seadanya saja. Ya. Orang yang paling beruntungnya. Orang yang bersiap dengan persiapan yang lengkap. Itu yang paling beruntungnya. Dia sudah atur strateginya. Ya, Dia sudah tahu. Ramadhan ini kalau datang keutamaan apa saja. Dia sudah atur strateginya untuk meraih keutamaan sebesar-besar-besar ya. ya kita ini kadang kalau dikasih contoh dunia lebih cepat nyambung contoh ya. ada orang datang dengan sebuah proyek. dia punya angka triliun tidak ada akhirnya, nolnya itu tidak ada akhirnya kita bisa mengambil proyek itu sebanyak apapun kira-kira Bagaimana kita berpikir Hah? Ya itu sudah jelas jalannya oh ini saya akan ajukan 10 proposal proposal pertama saya akan kerja di sini saya masuk di sudut ini di bidang ini Oh ini saya bisa kemas lagi supaya saya banyak untung di sini Oh ini bisa kita sederhanakan apa namanya bisa kita kembangkan lagi. Ya dari satu ini dia mau untung sebanyak-banyaknya Kan biasanya ashab project itu seperti itu. ya kan? Tapi subhanallah ini Ramadan datang dengan kebaikan lebih baik daripada itu semua. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tapi kadang kita kurang di dalam menata. Ya. Takwa itu subhanallah ya, mengantar seorang kepada hal yang paling baik. Natakwa itu membawa seorang Dia bisa membedakan, punya cahaya Ya ayuhal ladina amanu Intattakullaha Ija'allakum furqana Wahai orang-orang yang beriman Kalau kalian itu Bertakwa kepada Allah Maka Allah akan jadikan untuk kalian furqan Kalian mampu membedakan Allah subhanahu wa ta'ala Firman Ya ayuhal ladina amanu Taqullah Wa amin mirasulih Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Allah akan beri kalian dua bahagian dari rahmatnya. Allah jadikan untuk kalian cahaya, kalian berjalan dengannya. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. akan diampuni dosa-dosa kalian. Takwa itu sebab pengampunan dosa besar dalam kehidupan. Ini kabar gembira pembesar hati yang kedua ya. Lalaqum taat Pembesar hati yang ketiga ayaman madudat Hari-hari yang terbilang. Jadi kalau kita baca terjemahan ayat-ayat Al Quran saja, ini sulit dipahami hari-hari yang berbilang. Tapi kalau kita baca dari tafsir para ulama, itu akan tampak. Besarnya mana ayat ini? Iya Besarnya mana ayat ini? Jadi kan diwajibkan berpuasa Berapa lama berpuasa itu? Ketika disebut wajibkan Seakan-akan mengerikan Wah ini wajib ini Iya Tapi ternyata hanya disebut ayaman ma'dudat Cuman hari-hari Tidak -hari. disebut langsung satu bulan Tidak di sini disebut hari-hari Madudat, madudati itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan nama jamakillah. Jamak yang menunjukkan jumlah sedikit, kata jamak lebih dari dua, tapi untuk jumlah yang sedikit ke Jadi hari harinya sedikit, itu terbukti kenyataan. Hari ini kita nyambut Ramadan, Subhanallah, gak terasa kita sudah lebaran. Cepat sekali hari-hari itu berlarut. <tuh> Ayaman dan Kemudian di ayat setelahnya, dikatakan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al quran Itulah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Perhatikan. Wajiban puasa di bulan Ramadhan. Di setiap hari ya. Yang kedua. Puasa ini. Satu bulan Ramadhan. Yang ketiga. Satu bulan Ramadhan ini. Hanya hari-hari sedikit. Cuman bilang. Oh satu bulan kan 30 hari. Banyak itu 30 hari. Itu pikiran kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya menyebutnya hari-hari yang sedikit. Bilangannya sedikit. Dan ya. nah jadi kabar gembira untuk umat Islam Bahwa mereka menjalankan puasa itu Insya Allah akan mudah Hari-hari berbilang, berjalan Apalagi di dalam syariat puasa, syariat Ramadan Bertebaran berbagai syariat Yang memang membuat seorang itu merasa sejuk dengan Ramadan Merasa indah dengannya Bersemangat di dalamnya. Berlomba-lomba padanya. Sampai tidak terasa Ramadan berlalu. Dan ini dari keutamaan bulan Ramadan. Perhatikannya siratan keutamaan. Anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. ayat yang ke-184 tadi, saya hanya baca ayat yang per awalnya ya. Ayaman madudat. Kalau di kelanjutannya itu, itu pembahasan tentang hukum-hukum. <mengkana> Barang siapa di antara kalian yang sakit? Atau melakukan perjalanan? Kemudian dia berbuka, maka dia ganti hari-hari yang berbuka itu dengan berpuasa. Sejumlah hari yang ditinggalkan di waktu lain, di hari-hari yang lain. Walalladzini <mengkana> miskin. Bagi orang yang mampu berpuasa lalu dia berbuka, ini dihukum awal Islam ya. Dia mampu berpuasa, diberi keringanan. Awal-awal kali puasa diwajibkan itu, diberi keringanan umat Islam. Awal kewajiban puasa. Ada yang bisa berpuasa, dia puasa. Ada yang mau berbuka, dia berbuka tapi dia bayar fidyah Memberi makan seorang miskin. Tapi hukum ini sudah terhapus. Dihapus oleh ayat setelahnya. Dihapus oleh ayat setelahnya. Ya. Hanya ada kewajiban berpuasa saja. Itulah firman Allah di ayat setelahnya. Faman Siapa yang menyaksikan bulan diantara kalian, maka dia wajib berpuasa. Itu sudah menghapus sebelumnya. Hanya saja tetap diberi perkecualikan untuk orang yang sakit, orang yang melakukan perjalanan, perempuan haid, perempuan nifas, laki-laki, dan perempuan tua yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, demikian pula perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Jadi beri keringanan-keringanan. Baik, ini dikatakan paman tatawa khairan bahwa khairullah. Ini ayat-ayat hukum namanya. Ini bukan tema kajian kita. Karena itu saya tidak detailkan ya pembahasan di sini. Saya hanya mendetailkan di sudut keutamaan. Syahrul Ramadhan pada ayat 185. Syahrul Ramadhan al-ladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadhan. Yang diturunkan padanya Al-Quran. Ya. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Dimaklumi bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi Alaihi Wasallam itu secara beransur selama 23 tahun. Karena itu para ulama di dalam menafsirkan ayat ini mereka ada dua bahasa. Adik mengatakan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan. Itu betul di bulan Ramadhan. Maksudnya Allah turunkan ke langit dunia. Atau di Baitul Izzat. Diturunkan ke situ. Iya. Setelah itu turun kepada Nabi SAW. Secara beransur. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan. Dia bahasakan dengan bahasa lain. Bahwa. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran maksudnya dimulai atau diturunkan padanya permulaan turunnya Al-Quran. Jadi awal mula Al-Quran turun di bulan Ramadan. Setelah itu turun secara beransur. Pada Nabi Alaihi SAW. Ya. Jadi dari keutamaan bulan Ramadan. Karena itu Ramadan itu punya keterkaitan khusus dengan. Al-Quran. Punya keterkaitan khusus dengan Al-Quran. Makanya banyak dari ulama itu menyebut bulan Syaban ini sebagai Syahrul Qura. Bulannya para pembaca Al-Quran. Sebab dari Syaban, dia sudah baca Al-Quran. Dia berbanyak, dia latih. Begitu masuk Ramadan, dia sudah ringan membacanya. Ya, ringan membacanya. Itu... Perlu kita buktikan. Perlu kita coba. Kalau kita tidak mencobanya. Bagaimana bisa merasakannya? Bagaimana bisa merasakannya? Nabi Wasallam itu kebanyakan puasa beliau. Adalah di bulan Syaban. Bahkan sebagian istri beliau. Menyebut bahwa keadaan Nabi berpuasa dua bulan berturut-turut. Syaban dan. Ramadan Ya. Ini untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi sudah dididik diri itu dengan puasa di bulan Syaban. Dilatih dengan kuota puasa. Sudah terbiasa dirinya. Begitu masuk Ramadan, dia akan masuk dalam keadaan menikmati puasa itu. Tidak ada beban lagi. Sudah menjadi kebiasaannya, menjadi tabiatnya, menjadi pembawaannya. Ya. Beda dengan orang yang Di selain Ramadan Tidak pernah puasa begitu Masuk di awal hari di Ramadan Itulah yang selalu Banyak judul status ya Awal mula di bulan Ramadan Ya Banyaknya di rumah tidak jalan kemana-mana Pelo-pelo Ya Banyak merenungi Bicara masalah makanan malah. Coba kalau dia latih Dari sebelum Ramadan ada kebiasaan. Dia masuk di Ramadan dalam keadaan sudah apa? Sudah terbiasa. Itu latihan. Jiwa itu perlu dilatih. Sama membaca Al-Quran. Kalau dia punya kebiasaan membaca Al-Quran bagus. Sebelum masuk Ramadan dia sudah siapkan. Begitu masuk Ramadan. Maka dia akan lebih baik lagi. Dalam membaca Al-Qurannya. Ya, karena itu sebagian ulama itu ada yang Allah, Dia menghatamkan Al-Quran Di bulan Ramadan Setiap tiga hari Ada yang setiap tujuh hari Ada yang setiap 10 hari Ya Ada sebagian ulama yang menghatamkan Al-Quran Setiap hari Dan disebut dari Imam Musyafi Beliau menghatamkan Al-Quran Pada Ramadan 60 kali di siang hari ada khatamnya. di malam hari ada khatamnya. Di malam hari ada khatamnya. Iya. Jadi mungkin bagi kita, pokoknya apa ada manusia yang seperti itu. Kan begitu ya? Iya. Memang sulit tergambar kalau kita tidak mencobanya sendiri. Kayaknya ada pepatah orang Arab itu, pakai Hidushayla Orang yang kehilangan sesuatu, dan mungkin sesuatu itu memberi. Bentuknya dia kehilangannya, dia tidak punya sesuatu itu. Maka coba lakukan dulu, ya. baru bisa merasakan hal-hal yang lain, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbeda. ini yang menyebabkan Ramadan itu kadang berbeda mananya, berbeda artinya karena berbeda juga di dalam jenjang. Persiapan, kualitas, ilmu, pemahaman terkait dengan bulan Ramadhan tersebut. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Shahrul Ramadhan al-ladhi unzila fihi al-Quran hudallin nasi wabayyinatin minal huda wal furqan". Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudallin nasi. Baik petunjuk untuk manusia. ya. Maksudnya hidayah untuk manusia kepada jalan yang lurus. Minal Dan di dalam Al-Quran dijelaskan pendalilan-pendalilan yang membawa ke petunjuk itu. Bukti-bukti, argumen-argumen yang membawa kepada petunjuk tersebut. Yeah. Wal-Furqan dan membuat dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil memberinya Al-Furqan. Ini diantara keutamaan bulan Ramadan. Oh Di bulan Ramadhan itu adalah bulan Al-Quran. Makanya Nabi SAW itu dikatakan oleh Ibn Abbas dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim Kana ajwa dan bil khair Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan. Paling bagusnya dalam kebaikan. Dan terbaik dari yang terbaiknya. Ketika beliau berada di bulan Ramadhan. Ketika Jibril menjumpainya. Sayudari dari Suhul quran Lalu... Mengajarinya Al-Quran, ya, nabi itu baca Al-Quran kepada Jibril, huruf per huruf, dikhatamkan, ya, setiap Ramadan pada Jibril. Ya, perhatikan ya, ini keadaan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, makanya itu berjalan di tengah para ulama. Hal tersebut, sebab itu kegiatan asasi, kegiatan pokok. Kegiatan pokok. Ya. Sebut dari Imam Malik rahimahullah. Beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan. Beliau tinggalkan pekerjaan yang lain. Beliau hanya membaca Al-Quran saja. Baca Al-Quran saja. Ini mungkin Imam Malik ya di kondisi. Bukan rupiah juga ya kalau semua. Di bulan Ramadan tidak ada yang mengajar. Tidak ada yang menyampaikan talim. Tidak ada yang. Semuanya membaca Al-Quran saja. Ya. Harus ada tetap pekerjaan-pekerjaan tertentu, orang-orang tertentu memberikan hal yang paling baiknya. Tapi harus diketahui bahwa asas pekerjaannya adalah Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dari mushaf. Jangan baca dari HP. Bahwa baca dari HP itu masalah besar. Pertama HP itu bukan mushaf ya. maupun ada seperti saya baca aplikasi. Ada mushaf, ada Tafsir berjilid-jilid Tapi ini Tidak disebut Al-Quran Tidak disebut mushaf Mushaf itu dimalumi Lembaran-lembaran, tulisan-tulisan Itu mushaf namanya ya. Orang yang paling afdolnya itu membaca Al-Quran Dari hafalan dan melihat Dia melihat sambil dia hafal. Itu yang paling afdalnya ya. Karena Membaca dengan melihat, melihat Al-Quran saja. Dia melihat itu ibadah, membacanya ibadah, afakurnya ibadah, dia tadabbur padanya ibadah, dia mempelajari ibadah. Itu luar biasa. Al-Quran ini umat Islam dimuliakan dengannya. Kemudian ditegaskan paman syahidaminkum syahrafaliasumhu. Siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan? Hendaknya dia berpuasa. Jadi ini kan menghapus hukum sebelumnya. Ya. Jadi ketika dia ada ada hukum yang dihapus di ayat sebelumnya. Padahal di ayat sebelumnya itu ada paman kana minkum maridhan. Awala safari fa'iddatu min ayamin uhar. Siapa antara kalian sakit atau melakukan perjalanan, lalu dia berbuka, maka dia kodok. Hari-hari dia berbuka itu, dia ganti di hari-hari lain. Jadi mungkin saja ketika ayat ini dibaca, sebagian orang memahami bahwa ini hukum juga terhapus. Makanya diulangi lagi di ayat ini untuk menegaskan bahwa hukum ini masih tetap. Wabangkana maridon awa ala safarim faiddatum min ayamin uhur. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Puasa itu mempermudah seseorang, mempermudah segala hal. Jadi, disebut dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. katanya ketika beliau sudah berada di akhir-akhir umurnya meliau malah puasa setiap hari para puasa setiap hari karena puasa itu kalau seorang sudah terbiasa itu untuk mempermudahnya mempermudahnya di dalam banyak hal Iya, dan kita baca dari riwayat orang-orang salih dia sakit pun tetap puasa ada yang malah dari cintanya dia puasa dia di kondisi sakaratul maut Dia tidak mau berbuka ya. Sampai ketika air itu Masuk setetes di tenggorokannya Dia sudah berbuka setelah Terbenamnya matahari dia meninggal Dengan itu Husnul khatimah Di atas hal tersebut Itu kecintaan Pada ibadah Dan Ibadah itu apabila dilakukan Itu mempermudah seorang hamba Mempermudah seorang hamba Ya. yang kita dapati guru-guru kita di masa sekarang pun seperti itu kita ya dapati guru kami musnad dunia Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Akhil rahimahullah ta'ala di umur beliau yang mungkin waktu itu sudah 100 tahun atau menjelang 100 tahun dan beliau meninggal dalam umur lebih dari 100 tahun rahimahullah setiap bulan, beliau pasti ada di Mekah. Setiap bulan. Puasa. Di Mekah itu tiga hari aja Tanggal 13, 14, 15. Hari ini kita tanggal 15. Kabar. Beliau pasti ada di Mekah. Tanggal 13, 14, 15. Ayamul mulbir Puasa. Beliau duduk di Masjidil haram Mengajar setiap habis sholat. Habis sholat subuh. Habis sholat asar. Habis sholat maghrib. Habis sholat. Asar, habis sholat maghrib. Maghrib sampai Isya ya. Isya nggak ada pelayan. Iya. Padahal umur sudah tua, beliau didorong di atas kursi roda. Tapi subhanallah terlihat tenang begitu dengan puasa. Itu kebiasaan. Kalau tidak mendidik dirinya, tidak melatihnya, tidak membangun jiwa untuk cinta kepadanya, tidak menganggapnya sebagai kemudahan, maka dia akan merasa itu sangat berat. Padahal syariat tidak seperti itu. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usur. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Walituqmilul iddah. Walituqabbirullaha. Alamahadakun. Supaya kalian menyempurnakan jumlah bulan. Ya. Ini ayat ya pada kalimat per kalimatnya itu panjang sekali. Pembahasan-pembahasannya. Terdapat banyak masail pembahasan. Di sudut fikih ibadah, dan selainnya. Lihat. Ya. Cuman yang saya ingin ambil di sini. Di pembahasan. Wali birullah alama hadap. Itu kalimat. Di milul wali milul idda Supaya kalian menyempurnakan bulan. Dijalani secara sempurna. Diambil keutamannya secara lengkap. Ya. Jangan seorang itu subhanallah. Dia cuma semangat di awal bulan saja. Ya pertengahan bulan ya lumayan masih semangat. Tapi di akhir bulan sudah lesu Perasaannya pengen Ramadan segala berlalu. Ini harus diperbaiki ya, jiwa yang seperti ini. Harusnya, orang itu malah awal kali menyambut tamu, dia sangat gembira sekali. Ya. Begitu tamunya semakin hari, sudah dekat dari waktu dia pulang, maka dia akan semakin memaksimalkan bagaimana menyambut, menjamu dari tamunya ini. Mengambil manfaat dan kebaikan sebesar-besarnya. Harusnya seperti itu. Apalagi di masyarakat kita, subhanallah, kadang masuk di tengah mereka hadit-hadit. Ada kelemahan, mereka juga gak paham fikihnya. Ramadan itu adalah awalnya adalah apa namanya rahmat. Pertengahnya adalah pengampunan. Akhirnya pembebasan dari api neraka. Ya. Itu kadang membuat sebagian orang jadi malas. Jadi malas. Ini hadits selain daripada hadits sangat lemah. Sebagian riwayatnya palsu. Ya. Maknanya juga tidak benar. Karena Ramadan itu semuanya rahmat dari awal hingga akhirnya. Ramadan itu semuanya pengampunan dari awal hingga akhirnya. Dan Ramadan itu semuanya pembebasan dari api neraka. Itu kalau kita bahas dari sudut. Ayat-ayat dan hadit-hadit -hadith, riwayat-riwayat tentang hal tersebut. Jadi harusnya jiwa motivasi yang dibangun pada diri agar supaya seorang itu penuh semangatnya. Ya. Karena itu kalau misalnya ada yang kurang di dalam jumlah bulan, maka dia harus menyempurnakan. Baik kalian bertakbir kepada Allah. Kan hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur. ini bagian dari apa? Dari kesyukuran. Ya orang yang puasa itu salah satu dari hikmahnya dia banyak bersyukur kepada Allah. Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat Islam. Syukur atas nikmat puasa. Syukur atas nikmat ketaatan. Syukur atas nikmat Al-Quran. Jadi kalau dihitung makna syukur di dalam Ramadan, di dalam puasa itu luar biasa. Duduk tafakkur banyaknya karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu itu nada habisnya. Walallakum <tuh> tashkurun paling sedikitnya seperti itu. Kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Ya. Biasanya kita cuma makan, minum, makan, minum. Begitu dia puasa. Berhenti makannya ketika matahari ter, matahari terbit. Atau ketika fajar subuh terbit. Dia hanya boleh makan setelah matahari terbenam. Begitu dia rasakan lapar dan dahaga. Mari dia berpikir. Oh rupanya begini yang dirasakan. Saudara-saudara saya yang tidak makan di sana. Oh, begini rasanya. Ya, orang yang kekurangan nikmat. Nikmat itu ketika hilang dari kita, baru kita rasakan. Itu keadaan seperti itu. Begitu nikmatnya ditunda sementara, kita dilarang sementara darinya, baru kita rasa itu nikmat. Maka harusnya kita bersyukur. Dan ini renungan ada pada puasa, ada pada sholat, ada pada zakat, ada pada haji. Di rukun-rukun Islam ada semua renungan ini, supaya kalian bersyukur. Supaya kalian bersyukur. Jadi perhatikan ya, mana syukur. Syukur itu ibadah yang sangat besar. Kemudian di ayat setelahnya, Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku ini maha dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa. Iya, Apabila dia berdoa kepadaku. Hendaknya dia jawab perintahku diam-diam beriman kepadaku supaya mereka lalu di atas petunjuk. Ini disebutkan doa ya di pembahasan puasa. Maka mau puasa itu ada kaitannya dengan doa. Karena itu kata para ulama semua waktu pada saat puasa itu waktu bagus berdoa. Karena salah satu dari tiga yang disebut oleh Nabi Orang yang tidak ditolak doanya Adalah doa orang yang berpuasa Adalah doa orang yang berpuasa Datang di dalam sebagian riwayat Hadit-hadit Yang menjelaskan keutamaan berdoa sebelum buka puasa ya. Dalam hadits Abu Umamah di ruwet Imam Ahmad Disahihkan oleh Sheikh Mugbil Akhimahullah Inna fitrin Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba Yang dibebaskan dari api neraka Di setiap berbuka Di setiap berbuka Di pada riwayat yang lain Ada perintah untuk berdoa Ada anjuran untuk berdoa Maka berdoa itu bagus untuk Orang yang berpuasa Baik Kemudian diterangkan hukum seputar puasa pada ayat panjang ayat 180. 7 dan di akhirnya ayatihi nasi yattaqun. Demikianlah Allah terangkan ayat ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Perhatikan awalnya takwa, akhirnya juga apa? Akhirnya adalah takwa. Baik ini tempat yang pertama dari surah Al-Baqarah tentang keutamaan puasa. Tempat yang kedua dari surah Al-Baqarah itu pada firman Allah Subhanahu Wa Taala. ayat yang ke 45 dari surah Al-Baqarah. Was Taiinu, yang ambillah pertolongan. Iya, bersabar dengan kesabaran, was salah dan dengan salat. Wainna la kabiratun, ilā ala al Dan sesungguhnya hal tersebut adalah hal yang besar, kecuali terhadap orang yang khusyuk. Kecuali terhadap orang yang khusyuk. Datang di dalam tafsir mujahid, sebut oleh al dan selainnya, mujahid berkata as-sabar di situ adalah as-sawm puasa. syahrul sabar. Dari situlah Ramadan itu disebut oleh para ulama dengan nama bulan sabar. bulan kesabaran. Iya. Kenapa? Ditafsirkan was diartikan dengan puasa dihitung. Jadi ambil pertolongan dengan sabar dan kesalatan dengan sabar dan solat Karena sabar itu membuat dia zuhud dari dunia dan solat itu membuat dia bersemangat terhadap akhir membuat dia semangat terhadap akhirat karena itu dari fikir amalan hati terkait dengan puasa itu puasa itu membuat orang zuhud ya. ini dia tinggalkan larangan, ini dilarang, ini dilarang ini tidak boleh, makruh juga dia tinggalkan dia berusaha mencari yang bagus nah itu Jenjangnya orang zuhud di situ, itu hidupnya orang yang zuhud. Orang yang zuhud. Ya maksudnya di sini bahwa di salah satu penafsiran ulama, sabar diartikan dengan puasa. Ada yang mengartikan sabar lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu. Dan ini sama dengan ayat di surah Az-Zumar, "Innamayuwaffas Ajarahum hisab disebutkan oleh Al-Qurtubi dan selainnya lainnya sungguhnya orang-orang yang bersabar diberikan pahalanya tanpa ada batasannya kata Al-Qurtubi beliau dari sebagian alitafsir yang, yang dimaksud di situ as imun orang-orang yang berpuasa dia diberi puas diberi pahala tidak ada batasannya dan ini sejalan dengan hadits putsi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwa kullu amali ibn adam yudha'af al-hasanatu bi ashr amthaliha 700 du'fin setiap amalan anak Adam dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat setiap amalan Allah kecuali puasa puasa dilipat gandakan tapi tidak ada batasannya bukan 10 kali atau 700 kali tapi tidak ada batasannya pernita Allah terangkan illa kecuali puasa fa li wa ana ajizibih pengguna puasa itu adalah untukku dan aku sendiri akan membalas Puasa itu untuk hambaku. Karena itu kata para ulama. Puasa itu adalah rahasia. Antara seorang hamba dengan rohnya. Iya. Kalau dia puasa misalnya dia bilang semua orang saya puasa. Dia bilang gini. Itu kan ucapan biasa saja. Hakikat yang tahu siapa dia puasa. Dia puasa atau tidak. Itu sebenarnya urusan antara dia dengan Allah. Ada mungkin orang bilang saya puasa. Tapi siapa yang tahu. Hakikatnya. Hakikatnya itu puasa rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kini ya, bisa kita pahami ya kenapa Ramadan itu dikatakan sebagai Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Kata para ulama sabar itu terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan perintah ada sabar di dalam meninggalkan larangan. Tidak ada sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Dan ini tiga hal ini. Tiga makna sabar ini semuanya ada di dalam puasa. Orang yang berpuasa itu dia sabar menjalankan perintah. Dia tahan. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dia tinggalkan larangan, dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, dia pada jasadnya lemah lemas, harus dia jalani ketentuan dan takdir itu, itulah sabar atas ketentuan dan takdir allah. semua mana sabar ada di puasa. Karena itu wajar kalau puasa diartikan oleh sebagian ulama Yang diberi pahala tidak ada batasannya Diberi pahala tidak ada batasannya Karena itu cintailah puasa itu. Pahami kadarnya Dan juga tanamkan ke dalam diri Besarnya karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita umat Islam Di dalam syariat Puasa tersebut. Wastainu Ambillah pertolongan dengan sabar dan sholat. Asalnya di dalam penafsirannya itu ayat itu ditafsirkan. Kalau banyak luas makna ayatnya, asalnya semua makna itu ditafsirkan ke sana, dimasukkan ke dalam keumuman lafat ayat. Jadi sabar di sini. Saya memang terangkan. Ada salah satu penafsiran diartikan puasa, tapi sabar di sini mencakup lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu. Ada yang mengatakan sabar artinya sabar di dalam meninggalkan maksiat, di mengatakan sabar di sini adalah sabar di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban uh, ya. Itu semuanya tercakup di dalam makna sabar. Wa inna hala illa 'alal khasyiin. Tunggunya sifat ini sangat besar, ya, sangat besar, berat. maksudnya sangat berat. kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Ayo mengatakan orang yang khusyuk itu adalah kaum muminin. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang banyak takutnya kepada Allah. Orang yang khusyuk adalah orang yang taat kepada Allah. mengatakan khusyuk itu adalah orang yang merendah hati. Orang yang merendah hati. Itu ada yang keliru ya dalam ucapan penafsirannya itu. Karena khusyuk memang pada asal penggunanya as-sukun. dia tenang dengan hal tersebut. Jadi khusyuk itu dia merendah tenang kepada ketaatan. kepada ketaatan. Itulah ke keimanan dia. Punya rasa takut di dalamnya. Baik. Kemudian yang terakhir mungkin. Di sini. Karena waktunya sudah. Kita akan baca dari. Ayat yang. Ke-112 dari surah At-Taubah. Ayat yang ke-112 dari surah At-Taubah. telah disebutkan kaum mukminin di ayat sebelumnya, kaum mukminin yang diberi kabar gembira masuk surga. Ada kaum mu'minin diberi kabar gembira masuk surga. Maka kaum mu'minin yang diberi kabar gembira masuk surga ini, Allah terangkan sifat-sifatnya. Inilah ayat 112 dari surah. Atobai. Atta pertama banyak bertobat. Lalu beribadah kepada Allah, al-abidun. Al banyak memuji Allah. Kemudian, asa As ihun. Asa di sini, di pendapat kebanyakan ahli tafsir, diartikan orang-orang yang berpuasa. Asa As ya. Baik, Ketum Kalau dengar terjemahannya, itu kurang menarik. Kalau dengar terjemahan. Fungsinya seorang mempelajari tafsir itu supaya dia tahu akar bahasanya itu dari apa. Kenapa diartikan seperti itu. Asaihun itu dari kata siaha. Siaha itu berkeliling-keliling, dia berjalan. Ya Makanya orang pelancong itu disebut tuah kalau dalam ini ya Orang yang banyak melancong ya, itu siaha itu dari kata ta'ihun. Ya. Mereka itu dalam tafsir Sa'i ini di tengah para ulama rahimahumallahu ta'ala. Mereka menafsirkannya dengan beberapa penafsiran. Dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Ini saya sebut pendapat mayorita tafsir Mereka katakan itu as-sa'imun, orang-orang yang puasa. Perjalanan, sebab puasa itu perjalanan hati kepada Allah. puasa itu perjalanan jiwa. ya. Dia tinggalkan kelezatan-kelezatannya guna mencari ridha Allah Subhanahu wa Makanya kata Sufyan Ibnu Uyainah inna tunggunya orang-orang yang berpuasa itu disebut sa'ih. karena dia meninggalkan seluruh kelezatan Minel mata, mual, dari makan, minum, hubungan suami istri, semuanya ditinggalkan. Untuk puasanya. Makanya disebut sayhun orang yang melakukan perjalanan. Ya. Walaupun dari ulama ahli tafsir ada yang mengatakan saihun adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Al-Ikrimah berkata saihun itu adalah tola adalah para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu lah yang melakukan perjalanan, rihlah ke berbagai negeri, berkeliling, ke berbagai penjuru dunia untuk menuntut ilmu. Nanti kata guru yang kita belajar darinya, tidak pergi belajar, tidak berkeliling dunia, mencari ilmu, ya, maka kita tidak mendapatkan banyak hal darinya dari ilmu. Tapi karena dia berkeliling makanya disebut asaaihun itu sifat itu sifat yaitu penafsiran ikrimah rahimahullahu taala murid ibnu abbas Ya. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al tahrim di ayat yang kelima penyebutan tentang sifat istri istri nabi SAW. alaihi wasallam asarabbuhu in tallaqaqunna ayyub dilahu azwajan min barangkali Allah kalau kalian dicerewkan oleh Nabi Allah akan ganti nabinya untuk beliau istri-istri lebih baik daripada kalian ini teguran ya ayat ini turun teguran kepada ibu-ibu kita umahatul muminin istri-istri Nabi saw. Ya. jadi bisa saja Nabi yang mengganti atau bisa saja Allah subhanahu taala mengganti nabinya dengan istri lebih baik daripada kalian. Tapi itu tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Ini teguran saya. Dan ini ayat menunjukkan bahwa Allah maha mampu untuk hal itu. Tapi dari sudut kejadian ini tidak terjadi. Karena setelah ayat ini turun. Nabi SAW tidak menceraikan istri-istrinya. Parti istri-istri Nabi Wasallam, Menurut pemahaman ayat. Adalah perempuan-perempuan yang terbaik di atas muka bumi. Dan ini ayat semisal dengan firman Allah SWT. Kalau kalian umat Islam, ini terhadap para sahabat waktu itu ya. Kalau kalian berpaling, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lebih baik daripada kalian. Mengganti kalian dengan kaum selain daripada kalian. Dan mereka tidak akan seperti kalian. Kalau kalian berpaling. Ini kan ayat juga menunjukkan Allah maha mampu untuk hal tersebut. Tapi Allah tidak melakukannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak melakukan hal tersebut. Ya. Maka jadilah para sahabat Nabi SAW, umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Adalah kaum yang terbaik. Itu keutamaan. Sama di sini. Jadi diterangkan bahwa istri-istri Nabi SAW mereka lah yang terbaik. Kalau kalian, kalau Allah berkehendak, Allah ganti nabinya istri istri baik daripada kalian. Begitu mereka tidak diganti, artinya mereka lah yang terbaik. Apa sifat para perempuan yang terbaik ini? Muslimatin, mukminatin khanitatin, ta'ibatin, abidatin, ta'ihatin. Sifatnya. Muslimah, mukminah, wanita, orang yang tunduk, taat, giat beribadah, taibat, selalu bertobat, abidat, ahli ibadah, taihat, banyak berpuasa. Itu istri-istri Nabi SAW. Maka siapa yang ingin menjadi perempuan terbaik, ini sifat-sifatnya. Salah satunya adalah berpuasa. Salah satunya adalah berpuasa. Jadi terkait dengan laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Dapat keutamaan yang sedemikian besar ya. ya Dan masih ada keutamaan-keutamaan lain dari ayat-ayat. Mungkin kalau Taala di tema kita antara maghrib dan insya nanti. Terkait dengan sebab-sebab pengampunan dosa di bulan Ramadhan. Saya akan baca ayat yang terkait dengan hal tersebut. Dari pengampunan dosa. Di bulan Ramadhan. Baik ini mungkin yang kita bisa kaji untuk pertemuan sore hari ini. Waktunya sudah berlalu 4 menit. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wabihlaik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi